Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa lagi di Dapur Sineng Teman-teman hari ini Neng mau masak tumis Kacang panjang dan bakso Bahan-bahannya Kacang panjang yang sudah dicuci Dan dipotong-potong Bakso, cabai 2 siung bawang putih 7 siung bawang merah Daun salam penyedap rasa langkuas yang sudah dikeprek saus tiram gula dan garam secukupnya kemudian kita potong-potong saja bumbunya seperti ini kemudian bawang merahnya kita potong-potong juga potong ya. Dan basoannya juga kita potong-potong. Ini baksonya bakso sapi, ya teman-teman. Kita langsung masak kompornya. Kita kasih minyak goreng. kita masukkan saja bumbunya kita tumis sampai harum masukkan langkuas dan salamnya Lalu kita masukkan saus tiramnya, kita tambahkan air 1 sendok teh gula. secukupnya kemudian masukkan kacang panjang Kita aduk hingga bumbunya rata Tambahkan sedikit air. Kita tumis sampai kacang panjangnya setengah matang. Kemudian kita masukkan baksonya. sukan penyedap rasa secukupnya. Dan kita matikan saja kompornya kemudian kita pindahkan ke wadah tumis kacang panjang baso siap dihidangkan selamat mencoba jangan lupa like and subscribe